guys assalamualaikum ketemu lagi bersama aku uci dan selamat datang di channel youtube aku Di sini aku bakal bahas tentang seputar program kehamilan sharing edukasi tips dan berbagai macam hal yang berhubungan dengan program kehamilan nah sekarang aku tuh pengen ngasih tahu kalian kalau pasti banyak banget dari temen-temen yang bertanya-tanya gitu kan tentang kopi apa bener sih gitu kan kafein atau kopi itu bisa mengurangi kesuburan saat program kehamilan. Sini aku kasih tahu faktanya berdasarkan penelitian. Sebelumnya kalau misalnya kalian pasangan-pasangan yang pengen banget punya keturunan tapi hobi banget minum kopi, coba kalian simak dulu video ini sampai selesai. Kadang nih tanpa disadari bahwa kita itu konsumsi kopi, teh, minuman berenergi dan itu tuh sangat berpengaruh banget bagi Para perempuan untuk kesuburannya. Oke, pertama-tama kita bakal bahas penelitiannya tentang kopi berhubungan dengan kesuburan. Baiklah, di sini aku bakal bacain salah satu penelitian dari tim pakar kesehatan produksi asal Amerika Serikat mengatakan bahwa perempuan yang mengkonsumsi kopi tidak lebih dari satu cangkir sehari memiliki peluang kehamilan hingga dua kali lebih besar daripada perempuan yang minum kopi lebih dari satu cangkir dalam sehari Nah selain itu nih teman-teman ada juga penelitian yang lain Yang diterbitkan dalam Jurnal International Human Reproduction pada tahun 2002 Menunjukkan bahwa pasangan yang mencoba hamil lewat teknologi reproduksi berbantu Memiliki peluang keberhasilan lebih kecil Jika mereka mengkonsumsi kafein lebih dari 50 mg per hari Dilansir dari sebuah tim dari University of Nevada Amerika Serikat mencoba untuk melihat pengaruh kafein pada kesuburan secara langsung dan faktanya adalah kafein itu bisa menghambat kerja dari sel-sel khusus pada tuba palopi perempuan nah seharusnya sel itu mendorong laju sel yang sudah dibuahi menuju rahim melalui tuba palopi karena kafein ini sendiri teman-teman ternyata sel telur itu tidak bisa mencapai rahim atau mengalami kerusak saat masih berada dalam saluran tuba palopi Nah itulah salah satu penelitiannya, tapi sayangnya menurut aku ini tuh sayang banget karena belum ada penelitian yang diberikan kepada orang langsung loh, kepada manusia langsung Karena itu penelitiannya baru berkaitan dengan hewan yaitu tikus Tapi gak usah khawatir, para peneliti masih tetap berjuang untuk mencari tahu bagaimana pembuktian dari pengaruh kafein ini pada kesuburan perempuan Walaupun masih menjadi perdebatan, namun fakta tersebut bukan mengartikan bahwa perempuan itu nggak boleh konsumsi kafein ya teman-teman, sama sekali. Nah, menurut para anjuran ahli, kandungan kamu boleh menikmati minuman berkafein selama dosisnya itu nggak lebih dari 200 mg per hari. Di dalam secangkir kopi hitam, biasanya kalian tuh akan menemukan kafein 200 mg kafein. Terus kalau dicengkir teh hitam mengandung banyak 70 mg kafein Dan minuman soda kafeinnya mengandung 60 mg Dan 250 mg kafein yang ada di dalam minuman berenergi Tapi bermacam-macam ya teman-teman Ada yang 80 hingga sampai 300 mg Nah sebaiknya kalau misalnya kalian konsumsi minum-minuman sejenis seperti yang aku sebutkan ini Kalian harus perhatikan kandungan gizinya ya guys yang tertera pada kemasan minuman ataupun makanan-makanan yang mengandung-mengandung kafein ini teman-teman nah, ternyata yang aku ketahui ya sebelumnya itu hanya kopi yang ada kafeinnya Ternyata makanan dan minuman-minuman yang biasa kita minum itu juga mengandung kafein Pertama yang aku nggak menyangka ternyata teh-teh itu mengandung kafein teman-teman Teh hitam, teh hijau itu tuh mengandung kafein sekitar 30 mg cangkirnya Kemudian minuman bersoda. Nah, bagi kalian yang suka minum minuman bersoda, ternyata di dalam soda itu mengandung 30 mg kafein. Kemudian coklat hitam. Untuk coklat hitamnya sendiri dia itu mengandung 20 mg dan untuk coklat ini sendiri biasanya diolah dengan berbagai jenis makanan ya, teman-teman, dibuat dessert, kue, dan sebagainya. Jadi kalian juga harus hati-hati kemudian snack kayak protein ternyata di dalamnya itu juga mengandung kafein dimana satu batang snack itu mengandung sekitar 50mg coba kalian perhatiin bungkus-bungkus snack yang kalian beli ya teman-teman jadi kalian tahu harus perhatiin juga selama kita program kehamilan wajib banget untuk selalu pantau makanan dan minuman kita supaya ya namanya juga setiap orang itu pasti beda-beda ya ada yang gampang banget, hamilnya ada yang susah jadi bagi yang kalian yang susah kita tetap harus perhatiin makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, guys, itu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan dukung terus channel YouTube ini supaya semakin berkembang dan aku semangat untuk upload videonya. Karena di channel YouTube ini aku tuh ngebahas tentang seputar program kehamilan, hal-hal seputar program kehamilan, pengalaman seputar program kehamilan. Pokoknya tips-tips seputar program kehamilan. Jadi kalau misalnya kalian butuh banget informasi tentang seputar program kehamilan ataupun edukasi tips, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru aku. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!